Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel ini Masih bersama saya, Samudi Repsol Bas, Koro Ahmad Bro, kali ini saya mau lanjutin lagi uh, T25AT, bro Karena saya masih terus menjelajah di tier 7 Mudah-mudahan saya lekas di tier 8 saya ngecapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di channel ini Buat Bang Raja Gamers Saya ngecapin terima kasih banyak Bang Raja Gamers dan teman-teman yang lain Bang M. Levi Bang Aldo Bang Tipe 71 Bang PNP Dan semuanya Yang udah selalu ngasih saya support Motivasi Informasi Solusi Apalagi bro Banyak tentunya bro Tentunya banyak Saya ngecapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah Selalu ngasih saya Support tentunya Bro, terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Kali ini saya mau lanjutin lagi Misi dari uh, T25AT bro Ini warisan dari Lanjutan dari Apa namanya Jackson bro Ini Jackson bro Jackson Tangan lu bro Sama Jackson bro Ini Jackson <laughs> Oke T25AT T25AT ini bro Atau nyoba dulu Ini bro Sekali lagi deh Coba sekali <laughs> Ini HORROR VO! ini... saya perdana nih nyobain... K... 91... burn! K-91! nub saya bro ini bro nyobain di 9 bro gue mulai Leopard bro kalau Leopard kalau nembak gitu, bro. Ada tak? Tak, gitu bro Ini ada tank Tank siapa tak, tak, Nih ke Satu, ini entah ini manuvernya lama atau enggak saya kurang tahu Anak kiri bro, kanan kiri bro. gak bro. mana bro batili ya pro? oh udah gak dapat pro? ngapain kan saya anjir? dan saya kayak keok ayo kek ngepush satu kek ini nih oke okay. thank you oke okay. terakhir hahaha <laughs> Ya, dapat berapa satu, bro! pencapaian diraih? Oke? Okay. Kemana juga, bro? Paling <laughs> bawah. Tuh, kalau kita main di tier ini pasti dikasih jempol siapa yang dikasih jempol kasian lu bro kalau dikasih jempol bro serius nakasuki nakasuki apa yang dikasih jempol? Nakasuki dikasih jempol nih. Oh sip sip sip sip sip. Rek ah pissh T25 AT. Deng. Deng. Deng. Deng. Rus Genus Ivan. Halo Bang Ivan, welcome 7890 Furon Warrior. Bas bodoh. Ini saya kalau setiap ketemu bulldog ataupun leopard gitu. Mana oh, enggak bulldog, Bro. Hop. Oh. Tampak. Hit. Awas ketik, ketik pan, hit. Ini biasanya mereka di sini, Bro. Biasanya, Bro. C. No, mana Bro? Udah baku tembak mereka. Oh tuh, saya mau belok ke galangan-galangan. Tuyeh, antam nih, antam nih. Tidak, tidak, tidak, tidak. Hai, rek empat, rek, empat, empat, empat, rek, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Karena di belakang saya kayaknya ada bu Sorry. Sorry bro. Jengkel banget saya, bro. Denus, Bang Denus saya Bang Denus. Mas sama Bang Denus. Halo. Wow. Oh, pada di sini mereka Oke bro, sini kali ini asis, bro. Oke, okay, bro. Itu yang masih sedikit, bro. Gas sama 7. Lehernya, lehernya. traffic to PSD oke okay. hah bro noob banget saya bro noob 65,5 ribu saya once again bro T25AT once again untuk bermain T25AT ini bro seperti apa Uh, ini kayaknya kalah bro tapi yang mudah-mudahan menang bro mudah-mudahan kumkum tiwari Aice, Naufal, likudator ditmanky madvis akuras ditmanky saya biasanya sama ditmanky itu berlawanan bro biasanya saya jarang bareng sama dia tapi entah ini kok mangki ini ditmanky sama Lucky. 2015 itu sering saya ketemu sama dia. Tapi jarang bareng, maksudnya jarang satu tim. Oh, ini di bagian ini tersulit, Rek. kesini biasanya, Rek. Ini bagian ya lumayan sulit ini, Rek. Karena ini penuh dengan bebatuan, Rek. Oke. Okay. apa yang terlihat zer gue lo Enemy armor is damaged. Ajay, up huh? mana ciuman it mana ciuman lagi hahaha <laughs> ayo re, ayo re, ayo re sona re ni re, re, re, re, re trek Hahaha, <laughs> bro, aduh, kerasan, main kerasa, men Kalau saya nggak bisa manuver, bro, manuvernya itu agak load Oke, okay. gempur-gempurin aja pak. Gua kalau mau over itu bro, aduh lotnya lama bro. Buat terdoang gitu, waduh. Tapi saya kagum saya kalau melihat uh, bulldog gitu bro. Akuh, glory ya aja ya bro. Eh bro, eh bro lu kuat dukung bro. Coba, Bro. Mana, oh, no, Bro, Bro? Belakang situ, Bro. Waduh, ini bahaya, Bro. Itu, Bro. Depan situ. Nah, pas. Aduh. Gak ini emang, ini siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat? Oke. Okay. Siapa cepat dia dapat, Bro. Oh ini satu lagi nih. Oke. Okay. Once again. Once again. Once again bro. Once again. Once again. Thank you buat teman-teman saya. Terima kasih buat teman-teman saya. Terima kasih. Ya, dapat dua lumayan, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Bro, terima kasih, Bro. Huh men, men. Oke. Okay. 66700 bro, masih lumayan panjang <laughs> Bro, uh, saya rasa segini dulu bro, gameplay dari saya bro Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngasih saya motivasi, terus uh, apa namanya Solusi informasi dan lain sebagainya di kolom komentar saya mengucapkan terima kasih banyak, karena itu saya merasa tersupport oleh teman-teman ya Bro. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya ngucapin terima kasih banyak Bro. Sehat-sehat selalu kalian di sana. Semoga murah rezeki, semoga selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bro, cukup sekian permainan game WOTB World of Tank Blitz dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadunya entar lagi tuh. <laughs>